fund, laguan, kau di, di, he asik benar tidurnya Goldie, Goldie gangguin dulu tidurnya si Goldie kucing kesayangan. Eh, Goldie, meow, meow, Goldie bangun, wah wow, menggeliat seperti ringtingkar, wah wow, maafan menek. Posisi kakinya masih diangkat, seperti ini menggeliat, mengulek, lanjutkan bobok lagi. Sobat Lindinger Punya kucing namanya Goldie Luar biasa Tingkahnya itu Unik Tidurnya modelnya Unik Ya, Tidak nah, tahu tata keram ramai, nah, yang baik dan benar mati tidurnya kucing kesayangan saya Goldi kakinya itu loh Aduh Hai enggak tahu tata kerama ini cara tidur yang baik dan benar ini. saya temani sambil menikmati asap tembakau tinggi, tembakau rajaan rasa suria, sobat intingan, food, laguan, kaldi, kaldi. kaldi. Hei, asik benar tidurnya Goldie Goldie Gangguin dulu Tidurnya si Goldie, kucing kesayangan Eh, hey, Goldie meow, miaw Goldie Bangun Wow, menggeliat sobat lintingan Wah, wow, mapan menek Posisi kakinya masih diangkat, seperti <SISIS> ini uh, uh, uh. menggeliat, <SIS> lanjutkan bobok lagi. Eh, demikian tadi Sobat Lindinger. Kucing saya, saya gangguin lagi tidur. Namanya Goldie. Eh, saya lanjutkan merokok. Menikmati asap tembakau Tingwe. Yuk hijrah ke Tingwe, hemat murah turmarem. Semoga animo masyarakat semakin tinggi untuk mencoba rokok Tingwe. Cahayalah petani tembaga Indonesia, Jayalah rokok tingwe. Ingat, merokok jangan takut mati. Kalau mati, kan ada korek untuk menghidupkan lagi. Salam kreatif. Pihak kreatif, pilih tingwe. Mama shopping, mama glowing, papa ngelinting. Ciao.